di video kali ini, aku mau ngajak kalian nih di tempat yang terkenal banget di Eropa Hayo gimana? Penasaran kan? Ini dia di Le Havre, Prancis. Tahu gak kalian kenapa aku bisa kesini? Nah jadi waktu itu aku belum punya visa Eropa atau Schengen visa, jadi aku nggak bisa ke Paris deh. Sedangkan ke Paris itu membutuhkan waktu 3 jam loh dari port, jadi waktunya pun nggak cukup karena aku harus kerja. nah di sini teman-teman tempat solusinya untuk menghilangkan stres. Le Havre pun juga nggak kalah bagus kok dari Paris tuh lihat keren banget kan pemandangannya teman-teman. Nah, jadi Le Havre itu adalah sebuah kota yang terletak di sebelah utara Prancis. Kota ini terletak di tepi kanan muara dari Sungai Seine di saluran daya dari Pays de Caux yang sangat dekat dari meridian utama. Pleiophore ini milik cekungan Paris buat teman-teman yang terbentuk pada periode Mesozoikum. Karena lokasinya di pantai selat Iklim di Latvia ini termasuk iklim sedang loh teman-teman. Tapi sih menurut aku ya tetap dingin namanya juga di Eropa. Beda banget loh sama di Indonesia. Makanya aku pakai jaket tebel kayak gini dan pakai sel karena di sana dingin banget menurut aku. ya anggap aja deh kita kayak ada di puncak hehehehe bisa dibilang di Le Havre ini nggak begitu ramai pengunjung loh teman-teman bukan berarti nggak terkenal sih cuma memang rakyat di sana itu sedikit beda banget sama yang di Paris. yang aku suka dari Le Havre ini arsitekturnya tuh keren banget tuh liat bagus banget kan padahal itu adalah sebuah hotel loh tapi udah kayak gedung DPR aja kan dan modelnya itu klasik namanya juga di Eropa jadi rata-rata bangunannya emang klasik kayak gitu sih Lain itu di sana, itu enggak macet, kayak di Indonesia, tuh, teman-teman. Nah, sedikit banget, kan, kendaraannya, dan terlihat sangat bersih banget. kondisi lalu lintasnya rapi banget di sana dan teratur banget gitu loh uh, kita bisa lihat pedestrian di jalan seperti itu nenek-nenek yang ada di depan aku ayo kita ikutin terus saja nenek itu Kalau kalian kesini, aku jamin deh kalian gak bakalan nyesel meskipun kalian gak lihat Paris tuh keren banget, kan? Karena di sini tuh banyak banget spot-spot foto yang bagus, kayak ini foto aku nih. Dan jangan lupa juga nih, kalian kalau kesini bawa kamera yang bagus atau SLR deh, minimal buat foto-foto. Jadi setiap spot, kalian punya fotonya dan bisa di-upload deh di Instagram. Gimana nih teman-teman? Keren banget kan Le Havre Gak bakalan kalah deh sama Paris Kalau kalian suka videoku, tolong ya jangan di skip dan lihat deh sampai habis Dan jangan lupa tolong bantu subscribe, like, dan komen Agar aku bisa membuat video yang lebih bagus dari ini Terima kasih, see you teman-teman